Lantur Fishing Club dari Desa Sepinggan, selaku Panitia Lomba Mancing Rangga atau Udang Galah Gajik Sisen ise Kabupaten Sambas di Sungai Semparuk Sembangkau, Kecamatan Semparuk, Sambas, Kalimantan Barat, menyumbangkan seluruh hasil lelang udang peserta untuk pembangunan Masjid As Sodikin Sepinggan Jirak. Panitia Penyelenggara, Long Edos kepada Inside Pontianak.com mengatakan, ada beberapa kilogram udang yang berhasil dikumpulkan panitia dari seluruh peserta lomba. Udang tersebut kemudian dilelang lalu uangnya disumbangkan. <tik> Ia mengatakan, semua uang hasil lelang udang dalam event Lomba Mancing Rangga ini kami sumbangkan untuk pembangunan masjid. Ailalah, Selain hasil lelang udang gala, Long Edos mengatakan, Panitia juga menyumbangkan seluruh hasil parkir kendaraan untuk Masjid As-Sodikin. Dari retribusi parkir tersebut, panitia berhasil mendapatkan sejumlah uang yang kemudian langsung diserahkan kepada pengurus masjid. Ia mengatakan, kita jadikan ini acara amal. Udang kita lelang, retribusi parkir detik, detik juga kita gajikan, dan semuanya kita sumbangkan oh, oh, oh. untuk masjid asli di dusun oh, oh. Sepinggan Cirak. Iya, yeah, strike. Halo guys, kita lagi di Sungai Sebangkau, ya, di Semparu Sebangkau. Di, di belakang saya nih para peserta mancing ranggah alias mancing udang jadi hari ini event mancing udang se kabupaten Sambas di sungai Sebangkau nah event ini sebenarnya menjadi momen untuk mengedukasi kita bahwa pentingnya melestarikan sungai nah ini aku aku boleh. hei eh. Panitia memilih 10 pemenang dalam lomba tingkat kabupaten tersebut. Adapun daftar pemenang dari peringkat 1 sampai 10 yakni, juara satu Rusni dengan udang galah seberat 194 gram. Kemudian juara dua Maulidin dari Penjajab dengan udang galah seberat 184 gram. Juara 3 Rituan dari Kartiasa dengan udang galah seberat 155 gram. Juara 4 Rusyadi dari Sungaiwi dengan udang galah seberat 92 gram. Juara 5 Naim Arbain dari Pemangkat dengan udang galah seberat 87 gram. 086. 086. 086. Kemudian juara 6 Ida Mudari dari Kartiasa dengan udang galah seberat 83 gram. Juara 7 Lobo dari Kartiasa dengan udang galah seberat 77 gram. Juara 8 Riza Setiawan dari Sungaiwi dengan udang galah seberat 68 gram. Juara 9 Gading dari Semparuk dengan udang galah seberat 67 gram. Juara 10 Urai Effendi dari Sepadu dengan udang galah seberat 63 gram.